Kucing burma adalah kucing yang indah dan pintar dengan bulu halus dan mata besar yang menawan. Kucing ini sangat populer di seluruh dunia karena sifatnya yang ramah dan loyal terhadap pemiliknya. Meskipun kucing burma cenderung lebih sehat dan memiliki masalah kesehatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa ras kucing lainnya, perawatan yang tepat tetap diperlukan untuk memastikan kucing burma tetap sehat dan bahagia. Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing burma yang dapat membantu memastikan kucing Anda tetap sehat dan bahagia. Menjaga kebersihan bulu dan gigi, kucing burma memiliki bulu yang halus dan lembut, yang membutuhkan sedikit perawatan bulanan. Anda dapat menyikat bulunya dengan lembut setiap minggu menggunakan sisir bulu yang halus. Selain itu, Anda harus memperhatikan kuku kucing dan memotongnya secara teratur. Hal ini dapat membantu mencegah cedera dan melindungi furnitur rumah Anda dari kerusakan akibat mencakar. Kucing Burma juga perlu menjaga kebersihan giginya. Membersihkan gigi kucing dengan sikat gigi kucing dan pasta gigi khusus kucing dapat membantu mencegah penyakit gigi dan gusi, serta membuat nafas kucing Anda segar. Memberi makan yang sehat dan benar. Kucing Burma membutuhkan makanan yang sehat dan seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pastikan untuk memberi makan kucing Anda dengan makanan berkualitas tinggi yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan kucing, termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selain itu, pastikan kucing Anda memiliki akses ke air bersih dan segar sepanjang waktu. Jika Anda memberikan makanan kering, pastikan untuk memberikan air yang cukup untuk membantu mencegah dehidrasi. Meningkatkan aktivitas fisik, kucing burma aktif dan suka bermain. Pastikan Anda memberikan waktu untuk bermain dengan kucing Anda setiap hari. Anda bisa membeli mainan untuk kucing atau membuatnya sendiri untuk memberikan stimulasi mental dan fisik yang dibutuhkan kucing Anda. Membawa ke dokter hewan, sama seperti manusia, kucing burma memerlukan perawatan kesehatan yang teratur. Pastikan Anda membawa kucing Anda ke dokter hewan setidaknya dua kali setahun untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Hal ini dapat membantu mencegah atau mengobati masalah kesehatan sejak dini sebelum menjadi lebih serius. Menjaga lingkungan yang aman, kucing burma sangat penasaran dan suka menjelajahi lingkungan sekitar mereka. Pastikan Anda menjaga lingkungan rumah Anda aman bagi kucing Anda. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat, dan pastikan bahwa ada cukup ruang untuk kucing Anda untuk bergerak bebas di rumah tanpa terjebak di bawah furnitur atau di sudut yang sulit dijangkau. Jaga kebersihan kandang, jika kucing burma Anda tinggal dalam kandang, pastikan kandangnya bersih dan sehat. Bersihkan kandang secara teratur dengan sabun dan air, dan pastikan ada cukup ventilasi dan sinar matahari. Juga, pastikan bahwa kandang dilengkapi dengan tempat tidur yang nyaman dan cukup tempat untuk bergerak. Menjaga kebersihan bak mandi, kucing burma perlu bak mandi yang bersih untuk menjaga kebersihan mereka. Bersihkan bak mandi secara teratur dan ganti pasir yang digunakan. Pastikan bahwa bak mandi cukup besar untuk kucing Anda dan mudah dijangkau. Memberikan perhatian dan kasih sayang. Kucing Burma adalah kucing yang penuh kasih sayang dan membutuhkan perhatian dari pemiliknya. Pastikan Anda memberikan waktu untuk berinteraksi dengan kucing Anda setiap hari, seperti membelai atau bermain dengannya. Hal ini dapat membantu memperkuat ikatan antara Anda dan kucing Anda, serta membantu menjaga kesehatan mental dan emosional kucing Anda. Menjaga keamanan dan kesehatan, pastikan kucing burma Anda memiliki tanda pengenal seperti tato atau mikrochip dan memakai kalung dengan tag yang berisi informasi kontak Anda. Hal ini dapat membantu Anda menemukan kucing Anda jika terpisah dari Anda atau hilang. Juga, pastikan bahwa kucing Anda dilindungi dari parasit seperti kutu, tikar, dan cacing. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk rekomendasi tentang produk perlindungan parasit yang terbaik untuk kucing Anda. Memperhatikan perilaku, jika kucing burma Anda mulai menunjukkan perubahan perilaku yang tidak biasa, seperti menolak makan atau berubah menjadi lebih diam atau kurang aktif dari biasanya, pastikan untuk membawa kucing Anda ke dokter hewan segera. Perubahan perilaku dapat menjadi tanda-tanda masalah kesehatan yang lebih serius, dan deteksi dini dapat membantu mencegah masalah menjadi lebih buruk. Dalam kesimpulannya, perawatan kucing burma yang tepat dan benar sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing Anda. Dengan memberikan makanan yang sehat, menjaga kebersihan bulu dan gigi, memberikan perhatian dan kasih sayang, dan membawa ke dokter hewan secara teratur, Anda dapat memastikan kucing burma Anda tetap sehat dan bahagia selama bertahun-tahun.